Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.70984 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.70732. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 September tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silahkan hubungi 0.8.1.2.1.2.